kayak kolam renang begitu sampai ke keluar ya ke area terminal kan, ke terminal sampai itu padahal ini bukan banjir air hujan ya ini kan keluapan dari air pasang air pasang kasihan sekali ini mas atungan mas welcome to pelabuhan Tanjung Mas Semarang jadi saya mau OTW menuju Ketapang, Kalimantan Tuh, kapalnya Ini pelabuhan Tanjung Mas Semarang Ini pukul jam 1 lewat Ini mulai air mulai pasang ya sampai ke pelataran Tuh, airnya, itu dari dalam Sampai ke ujung ke ke ujung Sampai ke terminal akhirnya udah mulai melupak. Kedalamannya dipakirin aja setengah ban mobil itu sampai ke jalan pun banjir juga sih. -luar, kan? ke luar-luar tuh aja deh. luar, jadi angin, air. air pasang. ini kedalaman airnya satu lutut lebih hampir hampir paha dewasa ini yang ada di sini itu bisa dilihat di luar area di jalan pun juga kena imbas dari air pasang ini situasi pelataran Terminal pelabuhan Tanjung Mas Tuh yang di belakang biar, biar, biar di kapalnya tuh Ini luapan air pasang apa keluar Beginilah situasi terminal Pelabuhan Tanjung Mas Di saat Air sedang Pasang Sekitar sore ya Sore hari Tidak ada asar Oh genangan air full Dari ujung sampai ke ujung Saja yang udah mulai ke pinggir itu, pemirsa. kalian yang bagian sini nih, ini di alam. Eh, kayak kolam renang. Terminal Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Lepas lagi, pasang jadi kolam renang Nih kondisinya kayak gini nih. Terus ini air makin naik gitu. Tinggal sejengkal. Makin naik, makin naik. juga ke Jalan Raya, Jalan Raya juga banjir. Ini banjir bukan dampak hujan ya, ini banjir dampak pasang, air pasang. Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. keluar kayak gini ya. Nah, iya. Tapi saya uh, apa tadi saya berbincang-bincang dengan itu Mbaknya oh. yang di dalam pedagang uh, asongan itu, katanya nggak seperti ini. Baru bulan-bulan kemarin itu loh, bulan puasa. Dulu nggak oh. seperti ini, Mas. Dulu, oh. kan. dulu stabil normal. Tapi nggak tahu kenapa ya. Ini kok langsung meluap kok sejitu sampai ke keluar ya ke area terminal. Terminal itu. Padahal ini bukan banjir air hujan ya. Ini bukan, kan keluapan ya. dari ya. air pasang. Air pasang. Kasihan sekali, ini mas. Pedagang atungan mas, iya ya? Kalau kayak gini, tarinya itu kasian sekali. Iya, jelas omsetnya. Jelas ini uh, uh, dagangannya. Jelas kan? ini tuh situasinya, tuh, tuh. situ.